Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan nama saya Juraida SPDI Saya bekerja di Min 7 Tapanuli Tengah Baik kali ini saya akan membawakan Mata pelajaran matematika Dengan materi Skala Skala adalah Perbandingan jarak pada peta Terhadap jarak Sebenarnya Jadi skala banding N artinya setiap satu cm jarak pada peta atau pada gambar mewakili N cm pada jarak sebenarnya Baik, untuk lebih jelasnya saya akan memberikan satu contoh mengenai skala Berikut contohnya Jarak dua kota pada peta adalah 8 cm Sedangkan jarak sebenarnya adalah 72 km Tentukan skala pada peta tersebut Dari contoh dapat kita ketahui Jarak pada peta 8 cm Jarak sebenarnya 72 km 72 km sama dengan 7.200.000 cm Jadi, skala sama dengan Jarak pada peta Per jarak sebenarnya Jarak pada peta adalah 8 Sedangkan jarak sebenarnya adalah 7.200.000 Sehingga 8 7.200.000 Sama dengan 1 900.000 Jadi, Skala peta itu adalah 1 banding 900.000 Nah, dengan berakhir Contoh dari skala Berakhir pulalah Pertemuan kita untuk hari ini Saya sudahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh